K D I -E. Uuu dan juga ada kompak production yang dibelikin Abah Haji Uje dari bangkalan yang makin top sukses selalu untuk Anda ya, juga tergelegarnya bumi bangkalan terkhusus ini dari keruangan tanda merah dajah Atas dorongan musikal rintal yang datang dari bumi tuban Jawa Timur Kibayan Dodot Dengan benderanya Cumi Cumi Production Audor Terima kasih atas kerjasamanya Satu persembahan berikut ini saya panggilkan untuk Anda Artis yang pertama kali yang bakal menyapa tanah merah Yang bakal menyapa bangkalan Yang bakal memeriahkan suasana pernikahan Mbak Dewi dengan Mas Agung Tak panggilin artis terpeseknya Indonesia Untuk bangkalan arleka journa ya saya lelah penasaran penasaran penasaran saya Fitria Dewi sama Mas Tri Agung Kurnianto. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Kali ini lanjut lagu yang kedua, spesial dari album Adela. Mongol, nopi. semuanya juga cumi-cumi untuk bangkalan tercinta Fira Azhahra Adey, Adey. Adey. Sedikit buat Adela dong Coba tersenyum dan tersenyum lagi. production dan cumi-cumi untuk bangkalan tercinta untuk tanah merah tercinta berikut ini bakal menyapa anda Arlija Putri Ade ini satu persembahan kembali bersama kompak production juga cumi-cumi untuk SAJ Madura yang makin kompak tak kasih idola anda di malam hari ini bakal menyapa ada Arneta julia adek Ade. Ade. non-peseknya Indonesia semoga non-pesek Satu teman spesial kita goyang lomba dong Ya kita goyang lagi tos mu <SILENCIO> Goyang, -goyang. Terima kasih sekali buat mengobrol-ngobrol sosialnya ya. Terima kasih sekian bareng itu di sini.